Selamat pagi para peserta didik, para sahabat guru biologi di mana saja berada, para pecinta biologi, ketemu lagi dengan saya dalam materi baru tentang metabolisme. Bagian 1 alasan belajar metabolisme konsep dan lokasi kerja pada tubuh. Saya Elizabeth ngasu saya dedikasikan ini untuk siswa SMA dan Madrasah alia kelas 12 dan lintas minat biologi dan baik juga untuk mempelajari awal metabolisme di perguruan tinggi. Kita lihat sekarang. Iya. Ini channel saya. Selamat datang di channel saya para sahabat hebat channel elisabeth tengasu terima kasih untuk subscribe dan tolong di share sehingga video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang kita mulai dengan kompetensi inti nomor yang ketiga untuk metabolisme tersaji dalam kurikulum pendidikan biologi kompetensi inti yang keempat ensi dasar 3.2 memahami peran enzim dalam proses metabolisme dan menyajikan data tentang proses metabolisme dan seterusnya. Silakan dilihat. 3.4.2 melaksanakan percobaan, menyusun laporan dan seterusnya. Tujuan, kita lihat sekarang. Ada empat tujuan yang akan dicapai di sini. Tujuan yang pertama, Peserta didik bisa mengetahui alasan mempelajari topik metabolisme. Yang kedua, bisa membuat peta konsep topik bahasan metabolisme. Ketiga, menentukan lokasi aktivitas metabolisme pada tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjawab soal-soal yang berkaitan dengan tujuan 1-3 bagian yang pertama apa alasan kita mempelajari metabolisme kita lihat di sini alasan yang pertama semua makhluk hidup butuh energi matahari adalah sumber energi bagi aktivitas makhluk hidup di planet bumi organisme autotrof. Tumbuhan memakai energi matahari untuk aktivitas fotosintesisnya membuat glukosa dan oksigen. Glukosa ini adalah bahan baku pembuatan senyawa organik, karbohidrat, lemak, dan protein serta variasi-variasinya yang akan dimanfaatkan oleh organisme heterotrof sebagai bahan makanan. Berarti energi matahari telah berpindah dari tumbuhan ke hewan dan manusia melalui serangkaian rantai makanan di dalam tubuh sistem pencernaan mengolah senyawa organik ini menjadi unit kecil yang larut dalam plasma darah dan sistem sirkulasi siap membawanya menuju ke seluruh sel tubuh di dalam tiap sel hidup dari tubuh sari makanan ini dipakai dalam aktivitas metabolisme untuk menghasilkan energi siap pakai itu alasannya kita harus belajar, kita belajar metabolisme berarti harus ada latar belakangnya mengapa kita belajar metabolisme maju yang berikutnya kita lihat sekarang peta konsep pembahasan metabolisme supaya kita tahu urutan materi yang dibahas Metabolisme adalah rangkaian reaksi kimia pembongkaran atau penyusunan bahan kimia dalam sel hidup yang menyebabkan mesin kehidupan berjalan. Ini definisi menurut saya. Terjadi pada, terjadi jika ada enzim dan bahan kimia, air CO2 dan seterusnya, ada energi, dalam dua bentuk yang pertama adalah energi matahari berupa energi foton yang dipakai dalam aktivitas fotosintesis yang kedua adalah energi kimia dalam bentuk ATP dan GTP sudah ini Energi kimia ini juga berasal dari bisa berasal dari hasil fotosintesis. Nanti kita lihat pada fotosintesis. Yang kedua, terdiri atas dua, yang pertama anabolisme dan kedua katabolisme. Anabolisme didefinisikan sebagai peristiwa penyusunan senyawa kimia kompleks dari senyawa kimia sederhana, sedangkan katabolisme adalah pembongkaran senyawa kimia kompleks menjadi senyawa kimia sederhana. Ada dua macam anabolisma, yang pertama fotosintesis dengan um, tiga langkah. Langkah yang pertama adalah fotofosforilasi dengan dua macam kegiatan, ini berlangsung dalam reaksi terang. Yang kedua adalah siklus Kelvin, dan ketiga siklus uh, sintesis glukosa berlangsung saat reaksi gelap. Dan macam yang kedua dari anabolisme adalah kemosintesis. Berarti sintesis, karbohidrat, lemak, protein, sel kulit, rambut, dan seterusnya penyusun bagian tubuh kita. Katabolisma, ada dua macam. Yang pertama adalah respirasi aerobik, wajib nanti pakai oksigen, harus ada oksigen. Ini ada empat langkah, yang pertama glikolisis, kedua oksidasi asam pirufat, tiga siklus Krebs dan keempat transfer elektron respirasi yang kedua adalah fermentasi jika tidak ada oksigen secara keseluruhan tidak ada oksigen maka tidak akan terjadi respirasi aerobik berarti terjadi fermentasi atau respirasi anaerobik ada dua macam pada tumbuhan nanti namanya fermentasi alkohol dan pada Tumbuhan juga bisa ada fermentasi asam laktat, tumbuhan rendah. Pada manusia dan hewan ada fermentasi asam laktat. Kita maju. Ini kira-kira contoh reaksi kimia anabolisma versus katabolisme. Yang pertama anabolisma. Peristiwa penyusunan berarti membuat. Ini ada di sebelah kanan dari Arah panah reaksi kimia Sedangkan katabolisme Ini dibongkar Menjadi senyawa yang Lebih yang sederhana Senyawa-senyawa kecil Ini membentuk Senyawa organik kompleks Contoh yang kedua Pembuatan gula tebu Pembongkaran gula tebu Sukrosa Pembuatan laktosa atau gula susu Pembongkaran gula susu Dalam sistem pencernaan ini kita lihat sukrosa, laktosa ini adalah senyawa disakarida. Oke. Satu lagi ada di sini polisakarida. Oke. Maltosa tidak dimasukkan Pak ya, tidak apa-apa. Ada yang namanya lipida, pembentukan lemak. Lemak dibongkar kalau lemak dibongkar berarti katabolisme, kalau lemak dibuat berarti anabolisme. Demikian juga dengan protein, kalau dibuat anabolisma, kalau dibongkar katabolisme. Dan ini pembentukan ATP ini pembongkaran ATP. Kita maju yang berikutnya, lokasi aktivitas metabolisme dalam tubuh kita, di mana letaknya? Sorry, aktivitas metabolisme pada tubuh kita kita lihat yang pertama. Respirasi sel atau katabolisme terjadi pada semua sel hadiah sel hidup manusia, hewan, tumbuhan, berawal dari dalam, berawal dari dalam cairan sel atau sitoplasma dilanjutkan dan diakhiri dalam mitokondria di mana lokasinya. Ini kita lihat sebab tubuh orang, hierarki penyusun tubuh orang seperti ini telah diajarkan di kelas 2. Bahkan di kelas 1, unit terkecil penyusun dari seluruh tubuh orang ini adalah sel. Ini adalah contoh sel tulang keras. Satu sel tulang keras yang namanya sel osteosit. Kalau kita mau melihat secara keseluruhan sel, berarti kita harus melihat struktur satu buah sel manusia, hewan, manusia dan hewan di mana ada sitosol tempat terjadinya glikolisis ada mitokondria tempat terjadinya tiga tahap lainnya dari respirasi aerobik dalam gambar ini kita lihat di sini ini adalah gambar yang menunjukkan ini adalah area sitosol tempat terjadinya tahap yang namanya glikolisis berarti kita belajar sesuatu yang unitnya demikian kecil kemudian ini namanya mitokondria ini mitokondria tempat terjadi tahap 2, tahap 3 dan tahap 4 tahap 2, tahap 3 dan tahap 4 dalam gambar ini ini adalah sebutir mitokondria yang ukuran diameternya 5 per 10 juta milimeter berarti ukurannya sangat kecil ada ruangan yang namanya matriks di dalam ruangan ini terjadi tahap yang namanya oksidasi asam pirufat dan siklus Krebs. Sedangkan glikolisis sudah terjadi pada gambar sebelumnya di dalam sitosol. Pada membran dalam, yang bentuknya berlekak-lekuk ini terjadilah tahap yang keempat namanya transfer elektron. Kita maju yang berikutnya. Kita lihat sekarang fotosintesis ini terjadi pada sel tumbuhan yang berisi plastida yang bernama kloroplas di mana lokasinya? Ini adalah gambar daun. Jika daun ini disayat sebagian kecil lalu diamati di bawah mikroskop, ini saya yakin sudah ada pada video saya tentang tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, maka akan ada bagian yang namanya sel jaringan palisade. Sel-sel palisade berisi benda-benda yang berwarna hijau ini yang namanya butir kloroplas. Satu butir kloroplas jika digambarkan maka ini strukturnya rumit dan dalam struktur yang rumit ini kita perbesarkan dalam gambar di sini. Ini adalah sebutir kloroplas tempat fotosintesis. Bagian yang penting di sini adalah bagian yang bernama granum. Ini tunggal kalau jamaknya grana berarti mana gambarnya? Ini gambarnya granum. Ada 1 2 3 4 5 grana di dalam gambar ini. Sesungguhnya ada lebih dari 45 granum di dalam ini. Nah, ini granum tempat terjadinya fotofosforilasi dan fotolisis air sedangkan bagian yang bernama area gelap ini area terang nanti terjadi di sini area ini yang namanya stroma di sini nanti glukosa dibuat menggunakan bahan yang telah diproduksi di sini Oke, ini untuk tempat terjadinya fotosintesis baik setelah fotosintesis bisa diikuti dengan kemosintesis Tadi kita bilang bahwa hasil fotosintesis bisa dimanfaatkan oleh organisme heterotrof, kita termasuk heterotrof dan hewan dan oleh tumbuhan itu sendiri. Anabolisme, kemosintesis terjadi dalam semua sel hidup manusia, hewan, tumbuhan untuk membentuk berbagai senyawa kimia pembentuk sel. Selain dari mitokondria, selain dari kloroplas, maka Organela ribosom, badan Golgi, peroksisom, glioxisom atau organela lainnya di dalam sel tubuh hewan atau yang ada pada sel tumbuhan ini akan melakukan aktivitas kemosintesis, membuat berarti anabolisme. Baik, kita lihat sekarang soal. Ada Tiga soal yang dicantumkan di sini, silakan dikerjakan. Soal yang pertama berkaitan dengan pernyataan tentang metabolisme. Ada 15 pernyataan, kalian diminta untuk menentukan dari masing-masing pernyataan itu, mana yang termasuk anabolisme, mana yang termasuk katabolisme. tagihan kerja ini ditulis dalam bentuk tabel. Nanti nomor selanjutnya silakan ditulis. Yang berikutnya soal yang kedua. Soal yang kedua berkaitan dengan kloroplas, silakan dilihat petunjuk kerja. Dan soal yang ketiga berkaitan dengan struktur mitokondria, silakan dilihat petunjuk kerja. Terima kasih telah berkenan mengunjungi channel Elizabeth Tengasu, dan terima kasih untuk subscribemu, sharemu, dan kita bertemu di metabolisme bagian yang kedua tentang enzim.